Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Tentunya Bang Min akan memberikan informasi terbaru seputar Leslar Kita keunggah pertama persahabat ya ada info spesial bahagia Tentunya kita mendapatkan info langsung dari akun Ayadin Tanu persahabat ya di sini menginfokan bahwa besok hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, jam 4 sore, persahabat ya, tentunya bakal hadir live di Instagram. Episode 2000 alarm Berlian, luar biasa, persahabat ya, stay tune besok nih, yang kepo mau langsung live Instagram, Tanya-tanya cincin tunangan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sama aku ya, di Instagram, passion jewelry, luar biasa, persahabat ya, yang mau ngobrol, tentunya soal cincin. Tunangannya Leslar, mari besok lihat. Tentunya, jam 4 sore di Instagram Passion Jewelry Persahabat ya, kita mudah-mudahan mendapatkan kejutan bahagia langsung, tentunya dari Lesdi dan Rizky. Bilar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget nih dari Ayah Kejora di akun Instagram pribadinya. Aduh, luar biasa, Ayah Kejora tentunya menggendong. Bayi, persahabat ya, ini adalah salah satu bentuk. Tentunya makin gak sabar ayah kejora ingin menimang cucu, persahabat ya. Dalam sebuah postingan tersebut ada salah satu caption yang dituliskan oleh ayah kejora. Di situ dikatakan Nang minum nang nang, simulasi dulu, ah kata ayah, para sahabat ya. Ini tentunya simulasi menggendong cucu kesayangan. Aduh, mudah-mudahan secepatnya. Tentunya ayah kejora mendapatkan cucu, tentunya dari lesti dan rizky nilar. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, yakni salah satunya ada komentar dari Angkun Lesti Bilar. mengatakan, Masya Allah sepertinya Bapak nggak sabar ada Leslar Junior. Kita juga pastinya nggak sabar persahabat sahabat ya menantikan Leslar Junior, tentunya anaknya dari Dedek Lesti dan Rizky. Bila pasti gemes, pasti membahagiakan persahabatnya. Kita selanjutnya ini ada kabar terbaru selain ayah kejora yang simulasi menggendong cucu, tentunya Rizky Bilar ini simulasi menggendong anak kesayangan persahabat ya. Ini waktu ketika Abang Rizky Bilar berkunjung persahabat ya, ke rumah sakit untuk menengok Asep yang baru saja lahiran dengan dinamai Aisyah persahabat ya luar biasa kita lihat Abang Bila terlihat sangat bahagia dan senang sekali persahabat ya menggendong dari anaknya papi Putra Siregar yang membuat semakin bangga ini adalah simulasi Rizky Billar untuk menggendong anak persahabatnya doakan saja secepatnya Rizky Billar mendapatkan leslar junior nih luar biasa pastinya bakal rame bakal viral banget nih kalau ada leslar junior Postingan sebutlah dari post kembali oleh akun Instagram Leslalofatix. Ada sebuah kalimat caption dituliskan. Masya Allah, udah telaten banget lima, dah siap jadi hot daddy. Wow, luar biasa, bersahabat ya. Kita lihat aja nih, tentunya Bang Bilar sudah paten banget ya. Untuk menggendong uh, dedek bayi tentunya mudah-mudahan secepatnya. Mendapatkan Leslalofat Junior dan kita dikasih kejutan bahagia langsung. Bersahabatnya doakan terbaik. Dan kita support serta dukung terus untuk Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan tentunya kabar baik vitamin bahagia malam hari ini. Tetap bantengkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.